Mananya benda yang disemuh benda yang diaktiqat oleh manusia selain daripada Allah dia panggil ta'ud belakang sebab itulah setiap orang Nabi menyeru kaum dia, umat dia supaya beribadat hanya kepada Allah ibadat ni adalah penting bukan duduk di semayah saja tak bahkan cara hidup manusia nak betul tak betul tengok di akidah dia dan ibadat dia patut selain daripada tu kena takwa kepada Allah orang okay, dia takwa kepada Allah menunjuk katanya akidah dia betul ibadah dia molek a'udzu billahi minasy syaithanir rajim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 إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا, فابتغوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ <الْمُبِين> ayat, neblah, ayat 18, surah Al-Ankabut Masuk kesoh Nabi Ibrahim Walaupun tidak begitu panjir Tapi satu cebih daripada dakwah Nabi Ibrahim yang ada pada zaman itu seru kaum dia beri peringatan ha kaum dia beribadat ataupun sembah selain daripada Allah dan dok mitok dengan bergalo si amalan termasuknya ayah Nabi Ibrahim tu sendiri yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Ayat wa id Ibrahim li abīhi Azar dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim sebut beri peringatan kepada bapaknya Azar walaupun ada sebahagian ulama mengatakan bahawa Azar bukan bapak dia tapi bapak saudara dia sebab Nabi Ibrahim hormat dan kasih kepada bapak saudara dia seperti kasih kepada bapak dia sendiri tapi Allah Taala sebut sendiri Wa idhqala li, idh Ibrahimu li'abihi Li'abihi maknanya sebut kepada bapaknya Wallahu'alam tak Yang bernama Azhar Hak pentingnya yang Nabi Ibrahim seru pada zaman itu Adalah Nak menjadi manusia ni pakat bertauhid kepada Allah Berakidah yang betul Dan tidak menyeleweng Daripada dasar yang sebenar Sedikit belum pada saya nak baca terjemuh ayat yang kena belah ni. Uh, nak undur sikit ya, dua ayat belum pada ni. Iaitunya kisah Nabi Nuh AS. Yang Allah Ta'ala, Raya dua, dua ayat, Ayat 14 dan Ayat 15. Ketika Nabi Nuh suruh kaum dia, Raya ajarik ugama kepada kaum dia, Sehingga, Dari keluarga dia sendiri pun, isteri dia dan anak-anak dia tidak mahu beriman dan tak mahu tobat. Jadi sebagai sikit uh, tambah kepada kita ada. Nabi Nuh Allah Subhanahu wa taala uh, ni saya baca di dalam at-tafsir al uh, apa Aisar at-tafsir bagi Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Uh, Dud di muka li 953. Allah taala menerima doa Nabi Nuh dan memberinya kejayaan maknanya wislamat dia dalam uh, kapal yang besar bersama dengan orang-orang yang berimeh bersamanya tetapi anaknya dan uh, anaknya dan isterinya tergelar di dalam uh, air yang sangat besar pada waktu itu Nabi Nuh ni uh, sebut di dalam sini anu yang apa yang yang yang tergelar itu namanya kanaan dan tergelar juga manusia yang uh, kufur dengan nabi nuh kecuali nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya di dalam kapal lebih kurang 80 orang yang ada di dalam kapal tu bukan nenon uh, 90 80 lebih kurang ha tu dan Nabi Nuh ni, adanya tinggal anak dia tiga orang. Maknanya bersama dengan dia, tiga orang yang menjadi bakor besar kepada manusia di atas muka dunia. Yang pertama sekali, iaitu Sam. Saya perhatikan sendiri katanya, boleh jadi Sam ni lah. Orang putih, di panggil nama Sam. Nah Sam, iaitu bapak kepada orang Arab, oleh Farsi dan oleh Rom. Mereka itu adalah jenis Sami yang panggil. Asami. Ani yang panggil gugum sa daripada Sam tu, dari anak dia cucu cicit cencot jadilah Arab jadi Persia dan jadi Rom. Merata di atas. Apa di di, di negeri tu negeri India dan sebagainya. Yang pertama yang kedua anak dia nama Ham itulah menjadi bapak kepada al-qibti al-qibti iaitu orang mesih orang mesih Lamu di zamir firaun dan belum pada tu lagi ni orang mesih dia mengaku katanya dia adalah orang qibti dan sebahagia daripada orang qibti ni iaitu nya isteri nabi yang bernama maria al-qibtiyah sebab tu orang-orang ni dia masih lagi berbangga dengan Gapo orang Mesir yang menjadi isteri kepada Nabi walaupun pada asalnya Maryam ni adalah seorang hamba. Ani Ham adalah bapak kepada orang Mesir iaitunya Hibti dan Sudan dan Al-Barir. Wallahuanulama saya tak tahu tanya Al-Barir ni keluh mano negeri mano tapi Al-Qibti dan Sudan yang kulit dia tidak begitu putih sangat tapi gig ke arah hitam-hitam bah tu asudan as tu nama dia asudan as tu iaitu nya hite dah ha tu si asudan as maknanya kulit hitam gitulah dan anak yang, yang ketiga nama yafit yafit ni adalah bapak orang-orang Turki dan asqal -saqali, asqalibah dan yaquj dan majuj ni adalah anak-anak daripada nabi nuh iaitu sam ham dan yafit tapi anak hok tergelar di dalam air yang sangat besar saat ini, namanya Kan'an. So, sekat itu ya? Tuhai Ta'wih. Apa ini? Jadi anak cucu sebab dia ia mati masa dia muda-muda lagi. Habis, cerita tak? Ha, kita masuk di dalam ayat yang kena belah dalam Pimpinan Ar-Rahman. Wa Ibrahim dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ibrahim. Tak kalah ia berkata kepada kaumnya. Tuhir tak ada raya katanya sebut kepada umat dia. Sebab manusia sebab saya ada raya. Dulu belum pada ni Nabi-Nabi pada zaman dahulu ni Tuhir hatahnya kepada kaum dia. Manusia dia tak ramah pada waktu tu. Tapi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi SAW, manusia sudah pun ramah dah. Umat. Dia menjadi umat yang sah sehingga ketika Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam dilatih menjadi rasul Rom Farsi Greek Roman pada zaman itu dia sudah pun menjadi gergasi maknanya orang-orang yang apa ni dia panggil kalau dia bahasa Rupa itu panggil empire empire maknanya Anacad keinggai pada Europe Cina menjadi anacak yang sangat besar juga Nah, ada Hong Te ada ikutlah nak sebut gapo tapi nak no, ayat katanya pada zaman Nabi Muhammad SAW dilatih menjadi rasul tu adalah dunia pada waktu tu adalah sudah pun maju dengan kekayaan gotu cara memperintahir dan sebagainya dan tersebut juga di dalam sejarah ayat katanya apa ni Hercules yang adanya di Europe pada zaman tu yang retah manusia yang begitu ramah kita selalu dengar ada Hercules nah tu patu adanya iaitu nya ada belum pada tu lagi iaitu nya Alexander dan sebagainya jadi nabi no, katanya nabi Ibrahim alaihi dilatih menjadi rasul hanya seru kaum dia ya? tak begitu ramah Nabi Ibrahim kata ke apa tu? U'budullaha wattaquh Semuahlah kamu akan Allah Ataupun beribadatlah kamu kepada Allah Dan bertakwalah kepadanya Dalam ayat lain Allah Ta'ala ayat Setiap orang rasul apabila dilantik Duduk di dalam kaumnya Dia selalunya sebut Ani'budullaha wajtani buttaquh Hendaklah kamu beribadah kepada Allah Dan menjauhi Dari segala ta'ud Apa ta'ud? Semua hal selain daripada Allah Maknanya benda yang disemuh Benda yang diiktikot oleh manusia Selain daripada Allah Dia panggil ta'ud belakang Sebab itulah Setiap orang Nabi menyeru Kaum dia, umat dia Supaya beribadah hanya kepada Allah Ibadah ni adalah penting. Bukan duduk di semayel saja dah. Bahkan cara hidup manusia nak betul tak betul tengok di akidah dia dan ibadah dia. Apa tu selain daripada tu kena takwa kepada Allah. Orang okay, dia takwa kepada Allah menunjuk katanya akidah dia betul, ibadah dia molek. Ime dia cuci bersih. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah Walaupun nampak dia orang yang ngaji Tanda katanya Bukan arti dia tidak berimeh Tapi imeh dia gonyeh Imeh dia tak kuat sangat Sebab tu Takwa ni adalah kemucuk Dia panggil pon daripada Orang tu belajar Ama Maka dia duduk di takwa Itulah nabi-nabi setiap orang Woyak hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan bertakwa kepadanya orang yang dah takwa kepada Allah nak buat apa-apa dia beringat dia takut takut ke apa tu takut hidup dia di atas muka dunia tak kena tak uh, rosak lebih-lebih lagi selepas daripada mati takutnya azab di dalam kubur dan kena azab lamu dan beratnya di akhirat sikit lagi Itulah yang Allah Taala pesan kepada setiap kaum pada zaman-zaman dahulu melalui lidah nabi-nabi mereka suruh sebut lagu tu yang demikian yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu tahu membezakan yang baik dari yang buruk nini nabi Ibrahim seru gayak pandak-pandak ya eh, tapi ni kwa atau pun memberi arti yang sangat dalam kepada orang-orang orang zaman itu dan kepada kita zaman sekarang ini. Ingat malam, katanya kita kena beribadat hanya kepada Allah. Jangan syirik, jangan buat amalah-amalah yang tidak disuruh oleh Allah dan Nabi SAW. Mari ayat yang ke-17. Nen pula. Royak pula. Taksiru jadi gonyeh. Inna ma ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluku ifka. Kamu hanyalah menyembuh berhala-berhala yang diperbuat oleh orang Gambar ya? Ayat-ayat pasal ini Kalau bisa katanya kita kecek bahasa siya Orang siya pun tetam di dalam Facebook Pak kita nak kata lagu mana? Orang-orang kafe, orang semua bergalau Orang buat rup, goto rup ni, Sama ada benda toko ataupun gambar ataupun sebagainya Pak kita nak kata lagu Pak kita nak kata lagu mana? Ayat kera'ah kita tak boleh susu Ayat kera'ah kita nak pergi kera'ah katanya ah, Ayat ni memang pendai pun Kau akan nak Kau akan tiba Tak boleh Ayat kera'ah Ayat kera'ah Allah tak ada kera'ah betul, betul lalu Kamu hanya lah menyembuh berhala-berhala yang diperbuat oleh orang Maknanya Manusia tu sendiri buat berhala Manusia sendiri semua Ia berpucar daripada Kesah Nabi Nuh Sebab tu dia ada cium yung orang pada zaman Nabi Nuh dulu orang-orang soleh orang-orang berjuru yang banyaknya beribadat lima yang disebut wad suwa' ya'ud yauq, nasr lima orang manusia yang teracau-teracau duduk situ duduk sini tapi bawa puk dia mati anak cucu ni nak ingat kepada tuk nenek hak pasang tuk nenek berkat tuk nenek soleh dulu mari kita buat ambil batu setelah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 sampai di zaman nabi nuh tu nabi nuh tengok orang dak sembah tak kum dah padahal niat atau niat molek pada mula-mula nak ingat saja kepada tak cer hok berjuru hok baik dulu tapi ba lang-lang semua, semua, mitok mitok mitok itulah tulah Allah Taala dia tak siw jadi kita orang-orang Islam ni dok dok dok di room di wak pan gotupan gani tak si gambar-gambar khasan -gambar orang-orang gliga-gliga jangan hidup tok dalam rumah sebab apa? bila kita tengok kita ingat dia bila kita tengok kita kita ingat dia cuba kita gambar-gambar orang tua kita tok nenek kita tok che kita kita dah tengok dia waktu budak-budak tapi dah ni dia mati dah kita ada ambil gambar dia letak ceraklah bila kita tengok pat kita ingat dia gambar tua kita bila kita tengok kita ingat ke dia sungguh katanya ingat nu molek dak molek tapi dia ada letak ha, tu itulah sebahagia daripada ulama-ulama royak -ulama, katanya malaikat tak masuk di dalam ummuh yang adanya gambar fi ha? fihi surah surah di sini artinya gambar walaupun ada sebahagia ulama katanya gambar hok bahasa tokok hok dibuat bahasa tokok tu adanya bila kita suluh dengan pelita dia akan adanya yang tu dia panggil gambar tokoh Rupan itulah Tak sifat ada di dalam rumah Ada khilaf ulama di antara Gambar yang kita pukul dengan, dengan muka gambar Dengan gambar yang kita buat Bukan gambar dia panggil Rupan yang kita buat buat buat, buat jadi rupa orang dan sebagainya Mari dia letak Tak sifat ada benda-benda pasal itu Sebab takut, kita, takut hati kita terikat dengan Dengan tok cer dengan tok nyi Dengan orang itu dan orang ini sebagainya kita masuk semula dah Masa nak habis dah Kamu hanyalah menyembuh berhala-berhala yang diperbuat oleh orang okay. Tidak menyembuh Allah yang menjadikan segala-galanya Maknanya apa duk buat Buat sendiri sembah sendiri Lepas tu mung tak beribadat kepada Allah Yang Allah tulah buat segala-galanya Buat mung sendiri Buat bukit, buat langit, buat bintang, matahari, dunia, buat semua. Apa pun tak semua itu. Nah, ini nak ayat katanya, laki manusia ni. Laki, ia itunya, nak tengok benar hodok di depan de dia semua. Dia tak cakap semua, tak cakap ibadat benar yang tak nampak. Bila kita cium yang ayat ni dengan kaum Nabi Musa. Hak Nabi Musa bawa selamat dah daripada Fir'aun. Dia um, duduk di tebing sana. Ada sebahagian puak Nabi Musa ni apabila dia pergi tengok orang okay, duk sembah tokong sana. Ha tengok. Orang okay, duk sembah berok berok berok berok berok, berok duk semua. Puak Nabi Musa dia kecec dengan Nabi Musa. hey Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." "Hei Musa, cuba buatlah seko Ha gitu. Aco buat tokong seko Kami nak sembah serupa dengan puak-puak tu duk semua. Nabi Musa mengucap panjang. Apalah umung ni? Aku bawa puak umung selamat dah daripada Firaun. Aku yakinlah katanya puak umung ini kuat dah, yakin dah. Pian kanทดสอบ dah. Tapi baapo dok jadi gleweng lagi sampai kena nampak orang semua Tokkong buang sana nak semua katik. Saya biasa dok raya acak-acak kali, iaitu nya boleh. Sahet ti ma pai Ka'bah yang cuci bersih daripada takkum pada zamin, zamen dulu tapi buat apa boleh dikeliling Kaabah adanya takkum sebabnya orang yang mekuh tu sendiri namanya Amru bin Luhai dia pergi di Surian dia pergi di negeri Syam dia tengok orang tu semua takkum tengok tengok tengok, tengok, tengok. sampai ke serah dalam jiwa dia Eh, hai sungguh lagu ni Ha, dia dia gambar katanya, Tuhan ni, Pesanya kena duduk depan. Kena sembuh dia, Kena tengok mata dia, Perhati, muala. Amru bin Luhai, Apabila dia nak kelep ke Mekah, Dia minta takkan. Daripada orang Syam, Nak kelep saya, Letak di Ka'bah. Sebab dia tahu katanya, Ka'bah ni, Tepat semua orang, Mari tuk saratik. Singgah, Situ, Singgah, Singgah, Singgah, Singgah, dia letak tokong Bina dia mula-mula dia letak tokong Di di bucu ka'bah Orang tu, orang ni, orang tu, orang ni Pakat mari nak letak belakang, sebab apa? Sebab nak jadi tokong tu berkat Mereka letak, aku letak Sampai ke buka pintu ka'bah Letak tokong penuh dalam ka'bah Ni nak ayat katanya Latih otak manusia dan pemikiran manusia Hak pasang cemah, karut Dia berasa katanya Semua tokong tulah nampak saksi dalam hidup dia lepas tu Nabi SAW sebut di dalam hadis katanya tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat aku akan klik kembali semula semua tak kong ni Nabi Oyaq di dalam hadis sahaja tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat aku akan klik semua tak kong semula lepas tu orang ada imin sikit, sikit sungguh semua duduk di akhir zaman belum berlakunya hari kiamat Panyir, eh? ayat yang ke-7 belah. Tak ada nak terjemuh habis. InsyaAllah kita sambung esok semula dalam kisah Nabi Ibrahim dan seterusnya beberapa ayat selepas daripada ni. Masih lagi hidup ada di dalam kisah Nabi Ibrahim. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.